Apakah benar di dalam Alkitab yang hari ini dipegang banyak orang Kristen? Ada ayat-ayat yang sudah dirubah. Jawabannya adalah, iya memang benar. Jadi saya adalah seorang pengikut Kristus. Guru saya adalah Yesus Kristus. Sisa hidup saya adalah milik Yesus Kristus sepenuhnya. Shalom semuanya, jumpa lagi bersama saya Wartawan Injil dalam channel Wartawan Injil Pada kesempatan ini saya ingin menjawab satu pertanyaan, bukan satu ya, ada beberapa teman yang bertanya Mas Jonal apakah benar bahwa di dalam Alkitab yang hari ini dipegang oleh orang-orang Kristen Benar ada ayat-ayat yang sudah dirubah Sekali lagi ya, jadi pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa ada ayat-ayat Alkitab yang saat ini dipegang oleh orang-orang Kristen? Ada ayat-ayat yang dirubah. Ya, jadi Alkitab ini. Apakah benar dalam Alkitabnya orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Nah, saudara-saudariku, di dalam Injil Matius, Yesus berkata, dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, Jadi saya adalah seorang pengikut Kristus. Guru saya adalah Yesus Kristus. Sisa hidup saya adalah milik Yesus Kristus sepenuhnya. Sehingga apa yang saya harus lakukan adalah harus seperti yang Yesus Kristus, guru saya, ajarkan kepada saya. Maka ketika ada orang tanya sesuatu kepada saya, saya tidak bisa berbohong dan tidak boleh berbohong. Nah, jadi menjawab pertanyaan beberapa orang ini, tegas jawaban saya adalah, iya. Tadi pertanyaannya adalah, apakah benar? Di dalam Alkitab yang hari ini dipegang banyak orang Kristen. Ada ayat-ayat yang sudah dirubah. Jawabannya adalah, iya, memang benar. Ya, Saudara-saudariku, saya tidak membela organisasi siapa-siapa. Saya bukan dari organisasi mana-mana. Ya, tapi saya menyampaikan apa yang ada tertulis di Alkitab. Sebab saya adalah pengikut Yesus Kristus Agama saya di KTP saya katolik ya. Organisasi gereja saya katolik ya. Tapi secara hakikat Saya bukan pengikut manusia Saya adalah pengikut Yesus Kristus Saya bukan pengikut organisasi agama tertentu Tapi saya adalah pengikut Yesus Kristus Ya. Jadi saya harus menyampaikan apa adanya ada beberapa sebenarnya perubahan-perubahan yang begitu jelas Yang terjadi di dalam Alkitab Ada ayat-ayat yang begitu jelas dirubah Tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan dua atau tiga contoh ya. Satu ayat yang terkenal adalah sebenarnya di 1 Yohanes 5 ayat 7 Di dalam terjemahan lembaga Alkitab Indonesia ini Ayat ini ditulis dalam kurung saya ndak buka Alkitab sudah hafal ya jadi bunyinya begini di dalam kurung 1 Yohanes 5 ayat 7 ada sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga Bapa Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu itu bunyi 1 Yohanes 5 ayat 7 dan itu di oleh lembaga Alkitab Indonesia ditulis dalam kurung dan pada tahun 2007 saya pernah ketemu dengan Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia di Kota Semarang pada bulan April. Nah, pada saat itu, Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu, yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru dengan gelarnya SSL, Ahli Kitab Suci Lulusan Roma, bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia di Departemen Penerjemahan. Dia sebagai ketua pembinanya pada saat itu ya. Nah pada saat itu ketika ditanya oleh seorang wartawan dan beberapa orang. Bagaimana dengan satu Yohanes 5 ayat 7. Dengan tegas Bapak Hortensius Mandaru dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan. Itu memang adalah ayat sisipan. 1 ya, Yohanes 5 ayat 7. Yang seolah-olah seakan-akan mengajarkan Trinitas. Yang tertulis bahwa di sorga. Ada Bapak, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat Sisipan. Ya, kalau namanya Sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Itu yang terjadi dengan satu Yohanes 5 ayat 7. Dan sebenarnya di internet, kalau saudara-saudariku mau buka di Youtube atau Googling ya, dalam versi bahasa Inggris banyak sudah orang yang menjelaskan kepalsuan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 Yang mengajarkan Trinitas itu Kalau di dalam video-video di Youtube yang berbahasa Indonesia juga ada Saya pernah dengar ya Videonya Bambang Nursena Bapak Do, Bambang Nursena juga ketika ditanya tentang asli tidaknya ayat itu Bambang Nursena berusaha menjelaskan berputar-putar hampir satu jam Ya, menjelaskan, tapi akhirnya pun Bambang Nurcahya mengakui bahwa itu memang ayat yang disisipkan. Itu berasal dari catatan ya, catatan pinggir yang kemudian disisipkan menjadi ayat. Ada juga kalau saudara-saudariku buka di channelnya Wilmore Tambunan ya, double r, W i l l m o r e Tambunan. Jadi ketika jadi YouTube Wilmore Tambunan 1 Yohanes 5 ayat 7 Begitu. Nanti muncul ya, judulnya kalau enggak ses, lupa saya itu "Koma Johanium". Ya, membahas "Koma Johanium" itu sisipan Yohanes. Itu cukup jelas. itu Bahasa Indonesia-nya enak dipahami dan cukup jelas, Pak Wilmore Tambunan menjelaskan kepalsuan ayat itu. Pak Wilmore Tambunan, sepengetahuan saya, dia adalah dari gereja Advent hari ketujuh. Itu contoh yang pertama ya. Ayat yang dipalsukan atau disisipkan atau dirubah. Nah contoh yang kedua.